Saya yang SKB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 baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di jumat yang sangat berkah dan berkah ini, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dan selalu bahagia dan terus semangat untuk dukung karya-karya idola kesayangan kita, di kabar pertama persahabat kita lihat, ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya, ini kabar yang sangat bahagia, langsung juga dari Bunda Lesikin Ciora yang mengunggah atau meripas kembali postingan dari Langit Musik dan RCTI Masya Allah, karena semalam Bunda Lesi kejuara Alhamdulillah syukur Meraih dua piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 Dua piala sekaligus diraih oleh Bunda L Yang pertama persahabat Kategori nominasi social media artist of the year. Bunda Lesi mendapatkan juara dan piala penghargaan dan untuk satunya lagi itu kategori nominasi female singer of the Year, Bunda Lesti ini satu-satunya loh Penyanyi dangdut yang bersaing dengan penyanyi pop Dan Alhamdulillah mendapatkan piala penghargaan Ini keren banget Dan kita lihat ucapan terima kasih dari Bunda Lesti Kejora eh? Masya Allah, terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih semua yang masih selalu mendukung Suami, anak, keluarga, Lesti Lovers, Leslar Lovers, Langit Musik, Stream Entertainment Trinity Optima, 3D Entertainment, Insya Allah Dan selalu dicintai penikmat musik Indonesia Wow, ini keren banget udah Lesti tak lupa menyebutkan Lesti Lovers, Leslar Lovers. Karena dua fanbase yang sangat luar biasa ini, yang selalu mendukung, mensupport karya-karya idola kesayangan kita ini. Dan tak lupa juga, persahabat, ya, suami dan anak selalu disebutkan juga. Ini kurang banget. Persahabatnya, Bunda L. Mudah-mudahan selalu berkarya, dan mudah-mudahan ada karya terbaru yang disuguhkan. Kita selalu menanti dan menunggu kejutan karya dari sang kejora. Kemudian, juga, persahabatnya, kita lihat di sini, ada pusingan dari Pak Yonatan. Ini, Pak Yonatan mewakili dari Bunda Lesti untuk tentunya memegang piala penghargaannya. Masya Allah, persahabatnya. Pak Yonatan juga sangat berterima kasih kepada Lesti Lovers dan Lesti Lovers yang sudah mendukung sampai saat ini buat Lesti Kejora Masya Allah kita bangga, kita kagum dan kita tunggu karya terbaik terbaru dari Bunda Lesti selanjutnya Kita lihat juga bersama di gambar berikutnya ada postingan dari official Adi collection salah satu fanbase Lesti Lovers Wow, luar biasa Salah satu bagian dari Lesti Lovers ikut hadir untuk menyaksikan acara Indonesian Music Award 2022 Salah satunya, Pramana Agung, persahabat ya ini mewakili Lesti Lovers Indonesia yang secara langsung menyaksikan acara IMA di RCTI dan Alhamdulillah tak sia-sia dukungan kita semuanya Bunda Lesti kejora mendapatkan Piala Penghargaan Langsung dua piala diraih oleh Bunda Lesti Kejora. Ini keren banget persahabat Potret dengan Pak Yonatan juga Masya Allah luar biasa Semakin bangga dan kagum dengan sosok Lesti Kejora. Dan selanjutnya disimak juga persahabat Ada potret yang tentunya membuat kita bangga banget ya Penghargaan Lesti di tahun 2022 Yang diunggah oleh akun Abang underscore Fatih Lovers yang pertama persahabat adalah penghargaan Lesti dikis Award 2022. Yang pertama, penyanyi dangdut wanita terkis. Yang kedua, netizen darling terkis. Yang ketiga, hot mama terkis. Yang keempat, pasangan baper terkis. Yang kelima, pernikahan terkis. Dan yang keenam ada fans indesiar terkis, ada Lesti Lovers. Berikutnya, SCTV Music Award 2022. Yang pertama, penyanyi dangdut paling ngetop. Yang kedua, lagu dangdut paling ngetop. Yang ketiga, kolaborasi paling ngetop. Dan yang keempat, lagu pop paling ngetop. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya ada Telkomsel Award. Yang pertama, favorit solo singer. Dan tentunya ada acara infotainment award juga. Yang pertama, George Mom Yang kedua, celebrity of the earth. Dan yang ketiga ada best couple. Berikutnya, Indonesian Dangdut Award 2022. Yang pertama, penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Yang kedua, video klip dangdut terpopuler. Yang ketiga, lagu dangdut terpopuler. Di Jux Indonesian Music Award, Bunda Lesti winner final local on Jux. Silet Award 2022, Bunda Lesti mendapatkan asmara tersilet. Di Alnima Social Media Award 2022, Bunda Lesti keluar sebagai juara juri terfavorit. Yang selanjutnya ada Indonesian Music Award atau IMA 2022 Semalam Bunda Lesti Kejora meraih nominasi Female Singer of the Year dan yang kedua Sosial Media Artist of the Year. Masya Allah, luar biasa banget persahabat Inilah pencapaian luar biasa dari Bunda Lesti Kejora Memang dembes selalu bikin bangga dan flashnya selalu bikin kagum kita semuanya. Yakin bahwa Bunda Lesti akan terus selalu bersinar sampai kapanpun. Kemudian juga persahabat ada cidukan Papa Bi ya saat diwawancara Papa Bi semalam main sepak bola bersama Toba Boys dan di klub kesayangannya Golden Warriors Ini keren banget persahabat ya Saat diwawancara ada aja kelakuan yang tentunya membuat kita ngakak bahagia Papa Bi persahabat ya itu menyampaikan Hadiah untuk Bunda Lesti itu adalah kecupan Apalagi sampai nyanyi lagu Aldi Taher, Rizky Billar sayang Lesti Aduh masyarakat banget ya Ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak bahagia kita lihat juga persahabat jadi postingan ini Banyak sekali beberapa tanggapan dan komentar yang diberikan Di antaranya akun ini Kedot Almira Mengatakan WKWK -WK, hadiahnya apa Bi buat Lesti Bilar kecupan Aduh Masya Allah hadiahnya kecupan ya untuk Bunda El Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Kita lihat juga persahabat ya momen selanjutnya masih wawancara bersama Papa Bi Ini mengenai kabar yang tentunya memang lagi Ramai banget diperbincangkan mengenai Jeffrey Nicole yang menantang Rizky Bilar saat tantangan tinju. Jeffrey Nicole, Papa B bilang itu lagi fokus sama keluarganya, gak mau digangguin dulu. Fokus persahabat tuh, jawaban Papa B dengan tenang. Dia tidak mau terprovokasi, dia tidak mau meladeni. Papa B bilang hanya fokus dengan keluarganya. Tidak mau diganggu persahabatnya Ini keren banget Pampi. mudah-mudahan selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita juga pastinya masih menunggu cidukan Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube DivoTV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di pagi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.